Halo teman-teman, berjumpa -teman, lagi dengan saya. Jumpa di Die in My Life. Pada kesempatan kali ini, saya mau lanjut untuk part kedua, mengejar uh, tembok musola ya. Ikuti saya, bagaimana keseluruhan pada hari, hari ini. Nih, saya sudah persiapkan uh, uh, Jangan lupa ya, teman-teman, support channel ini biar lebih berkembang inspirasi ataupun motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, okay. tekan tombol loncengnya. Oke okay, teman-teman, ini kita sudah persiapan alatnya ya. Ini ada pertama ada ember untuk ngaduk adonan uh, dari semen ya, terus ada semen putih ini nanti buat menempul yang retak-retak atau yang tidak rata terus ini ada apa ya, cup ya ini buat ngolesin nanti terus ada amplas ya, ada amplas untuk menghaluskan, letakkan ya ini juga ada kasa. ini buat bantu melengketkan ini ya e, semen putih yang nanti kita olaskan ke bagian-bagian yang terletak terus ada lem itu udah diendos ya teman ya lem ini buat campuran lem eh, apa ini semen putih biar lebih merekat terus ini ada visor sama sekrup ya ini kebetulan itu ada kusen yang mau lepas jadi nanti akan kita bor aja kita sekrup biar kencang lagi kita benerin ke kalian terus ini ada cup juga sama gunting ini buat ngekrap lagi nanti siapa tahu ada yang belum terkelupas sama ini gunting buat oke lanjut saja Oh satu lagi ya kita lagi nunggu air mendidih untuk melarutkan lemnya biar lebih cepat Oke simak terus ya teman-teman ya Oke, ini sudah sedia ya air mendidihnya ini air panasnya ya kita akan lanjut proses pembuatan plamir buat ya. tempul tembok. Nah, yang kita pakai ini semen putih, air mendidih. Jadi sana dulu sama lem kayu ya. Mau pakai fox boleh bebas ya teman-teman ya. Ini karena adanya ini tadi jadi kita pakai yang ini yang penting lem kayu kita cairkan dulu ini kita potong sama ini ya, sama gunting ya. saya pakainya ini takarannya saya kasih setengahnya saja ini 350 gram ya, setengahnya berarti ya sekitar 175 gram pakainya ini Terus tinggal kita aduk-aduk <tuh> sampai mencair. Kenapa pakai air hangat ya, air panas agar lebih mudah mencair ya. Kalau pakai air dingin itu biasanya hasilnya nanti akan timbul kasar ya. Jadi tidak hancur semua alamnya kalau pakai air dingin. Makanya gitu. pakai air nah ini pakai alat ya mengaduk jangan pakai tangan secara langsung ya kalau pakai tangan secara langsung nanti melepuh kecuali anda sudah punya ilmu kekebalan ha ha ha ha okay. kita aduk-aduk terus sampai benar-benar hancur ya <coughs> ini pasti hancur teman-teman ya yang penting diaduk terus sudah mulai hancur terus diaduk setelah telah dirasa sudah hancur ya teman-teman ya, kurang lebih <tuh> 5 menit caduk-caduk ya, terus sampai hancur ini ya sampai lembut baru kita campurkan nih semen putihnya ini, ini tadi saya beli 5 kilo ya ini, begini kenapa nggak disiram ya kalau disiram nanti tidak meresap kalau eh, airnya yang disiram ke semai nanti tidak rata ya jadi ditabur-tabur kayak gini <tuh> yang dimasukkan ke air jangan ini yang disiram ke ini ya Sampai tenggelam ya, nanti biar meresap dulu, baru kita aduk-aduk. Sampai airnya ini tidak kelihatan ya, teman-teman ya. Ini untuk senior yang di pertukangan, perbangunan ya. Moni ini ya, pemula. Pemula ini. Karena saya dulu pernah di proyek bangunan ya cuman beberapa bulan saja. Nah. Ini. Sudah seperti ini ya, udah meresap baru kita tu ini ya. Ya, seperti ini. Nih. Udah meresap. Wow ternyata ini mau lepas, Guys. Jadi ganti ya. Ini mau lepas. scrapnya ganti aja Ini Nah, kalau sudah nah, rata ya. Lumayan rata, baru kita buat nah, melapisi tembok yang sudah di yang retak-retak ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut nanti akan kita dembul ya baru rapi kalau sudah nanti kita amplas baru kita cat nah ini ya ini kan udah goyang nanti kita bor kasih sekrup ya baru kita kasih dempul eh ini juga nah udah mulai ambilin tangga ya kita juga sudah ada alat bantu tangga namanya ya. kita mulai saja teman-teman prosesnya ini ya teman-teman ya kan beda ya tingginya ini retak di kalau semisal nanti langsung dicat, jelek lihat ada ada celahnya jadi ini ini kita tutup dulu pakai semen putri Oke. Nah. Nanti tipe sendiri, ya. samburan apa sana udah saya dong. thank you. Diker dulu ya guys. Hmm. soyam pak so ayam. bye Ini masih lanjut kita untuk penembulan di <Öhescloudius> lapelah Habis benerin ini ya. Sudah banget. Kita karena enggak nyampe kita kosong, kita masukin kayu karena ini kosong. Ini hemat ini lumayan. Oh, oke, oke. Ini mas saya harus kita longgar, nggak sih udah longgar. Kita kasih jempul, kasih, kasih asah, biar merapatkan. Oke, simak terus, lanjutnya sampai selesai. Ini karyawan baru, ahli-ahli. <laughs> Ada ah, yeah. yeah, duit,